yang pernah Engkau kuatkan Aku yang pernah Kau bangkitkan Aku yang pernah Kau beri rasa Saat ku terjaga Hingga ku terlelap Nanti selama itu Aku akan selalu Mengingatmu Kapan lagi ku Tulisan indahku yang dulu Pernah warnai dunia Puisi terindahku hanya untukmu Mungkinkah kau kan kembali lagi Menemaniku Kita bersama Puisi terindahku hanya untukmu Saat ku terjaga Hingga ku terlelap nanti Selama itu Aku akan selalu mengingatmu Kapan lagi ku tulis untukmu Tulisan-tulisan indahku yang Terindahku hanya untukmu, mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi kita arungi bersama puisi terindahku hanya untuk hingga kau kau kembali lagi menemaniku menulis lagi kita hari ini bersama puisi terindahku hanya